First of all, di sini dia ada sedikit system requirements, okay? Yang pertama dia perlu komputer sama ada komputer riba, uh, komputer komputer riba atau black blood. Yang mampu yang Windows ke lapan, ah uh, Windows ke atas, Mac OS, iPad, iPhone 8 ke atas. yang kedua dia perlu ada aplikasi Minecraft Education Edition. Maksudnya kita nanti akan download daripada uh, website MEE atau kalau guna Microsoft Store boleh download dari situ atau guna Apple Store. Lepas tu yang seterusnya dia kena ada account Office 365. Contohnya mm -hmm. kalau a uh, cikgu kerajaan atau yang dia dia, dia sudah ada a uh, gmail.moe-dl.edu.my kalau tak ada ni. dia dia perlu, uh, perlu ada yang a uh, account Office 365 lah. Maksudnya kira macam kalau Uh, yeah. orang luar ke as long as dia ada office 365 punya account dia boleh lah ya yeah. ai si dia yeah, ada okay. office 3 a uh, 365 account dia boleh mm -hmm. access dan kalau eh, bila dia access dia hanya 26 trial saja ah, 26 okay. kali trials manakala untuk yang account MOE dia ada sepuluh trial saja Yang seterusnya, yang keempat mesti uh, memerlukan internet untuk akses ke dalam uh, MEE punya web page, dia mempunyai apps. Tetapi okay. lepas akses, dia boleh tutup wifi. Dia boleh uh, carry on macam tu saja Jadi kalau yang biasanya untuk compatible, untuk yang lebih rancak lebih uh, smooth, kita biasa hmm. guna komputer yang mempunyai Windows 10 ke atas. Windows 10 lah. Ah. Ya, yeah, mm -hmm, dia akan mm -hmm. lebih smooth. Kalau ada yang cikgu dia guna Windows version Windows 7 boleh tetapi mm -hmm. dia akan lag sikit. Jadi sekarang okay. lebih baik kita guna Windows 10. Okey, bagaimana kita nak uh, access kepada yang tu, yang seperti yang tadi kita ada komputer dah. Di sini ada satu mm -hmm. komputer Windows 10 dah. Lepas tu kita okay. nak download apps dia. Jadi, okay. kita kena pergi ke Minecraft, Okay, Minecraft uh, Education uh, Community. Okay, contohnya, dia punya website. Okay, mm -hmm. dia ada tulis Minecraft Education Edition Homepage. Kita masuk, dia akan masuk. Okay, sampai ke sini, dia ada homepage dia, viewer macam ni. Sekiranya dah ada account, kita boleh sign in. Kalau tak ada, kita perlu sign up untuk jadi community dia. Okey, di sini okay. dia ada how it works, how it works, kelas resources, community support dan My Classroom. Itu tak lagi. Yang penting kita macam mana mm -hmm. nak download dulu. Jadi di sini okay. dia ada satu, but satu button, get started. Okey, kita klik get started. Okey, sampai ke sini. Okey, untuk maklumat di sekarang dia adalah waktu MCO kan, PKP kan, Perger mm -hmm. perintah Perger mm -hmm. kawalan pergerakan kan. Jadi Minecraft yes. dia ambil satu inisiatif. Kita bila kita download, dia akan free da dari April ke Jun. Dia akan free semua features. Jadi jago, uh, oh, okay. Prof, uh, uh, Doktor Doktor boleh buatlah yang tu yang secara mm -hmm. free. Jadi dia tak masuknya, dia tak ada login requirement, tak ada trial limitation, tak ada. Dia boleh guna. Oh, Sampai okay. tempo tu sebab dia nak sokong untuk yang remote learning. Okay, mm -hmm. jadi yang dah sini, dah masuk sini, sama ada kita boleh download. Maksudnya download, dia akan download apps dia terus. Atau sini dia akan untuk cek, untuk cek, if you have account, untuk cek email kan. Sama ada email kamu sesuai ke tak sesuai, dia akan nyetasi sini. Kalau tak, kalau dah guna Minecraft, I see. dah guna minecraft dengan nak, berminat sangat nak on it, boleh purchase di sini, dia ada requirement mm -hmm. dia mm -hmm. boleh diplot atau kita boleh try them a lesson our of code juga sama-sama dengan dia kita ada satu yang code.org lah, uh, code.org kan code dia ada out code, dia mm -hmm. juga berlink dengan sana jadi di sini mm -hmm. kita hanya untuk tekan download bila dia tekan download Okay, okay. okay. satu question, uh, yeah. uh, go Ya. Yeah. Uh, so kalau macam contoh kita ada email yang uh, Office 365 tu yeah. uh, Kita perlu juga apply for the license eh? Yang you kata tadi tu ada limited uh, berapa trials? 26. 26 trial. So uh, yeah. maksudnya is a separate purchase lah eh? Yes. I see. This okay. So if kalau kita ada email tu tak beli mm -hmm. license untuk Minecraft, mm -hmm. dia uh -huh. hanya untuk 26. Kalau kita ada less dia dia dia maksudnya kita sama ada ada uh, email tetapi Aha. kita belum beli license untuk Minecraft juga. Ah uh, okey okey faham. Oh. Ya yeah. di sini kita get the Minecraft edition mm -hmm. Apps ni dia bagi free. Dia bagi free tetapi mm -hmm. bila kita log in dia kira trials. I see. Ah uh, jadi di sini dia ada available platform kalau mm -hmm. kita guna Windows kita download yang Windows desktop. Ada guna mm -hmm. untuk Apple, kita ada Mac atau iPad. I see, okay. Ya. Di sini download dia yang recommended untuk device kita. Tapi mm -hmm. biasanya kita download di sini. Bila kita download, dia akan run automatic. Automatically. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. dia run automatically. Okay, saya tutup yang kecil. Dia akan keluar di sini. Haa, ah, okay. dia double click dia. Okay, okay, Bagi dia run sikit. Okay. Okey, dia akan keluar biasa, dia akan keluar uh, window macam ni, apa-apa mm -hmm. macam ni. Okey, di sini adalah salah satu inilah. Okey, klik next. Email yang berbeza, organisasi yang berbeza, dia akan lain-lain. Contohnya... Saya yang pakai digital classroom punya email, jadi mm -hmm. sebab dia punya organisasi sudah beli package, uh, package bersama dengan Microsoft 365. Jadi dia dia bagi via email dia memang support. I see, okay. Okay, di sini adalah interface homepage untuk Microsoft. Mm -hmm. Okay, di sini ada tiga button. Kalau nak play, setting, switch account. Kalau account silap, kita switch account. Sebelum kita masuk, dia ada benda sini. Dia hmm. tengok yang dia ikut. Okay. ada sini. Ada avatar kita tu? Ya. Ini avatar, kita boleh pilih mana-mana avatar. Pilih, kita pilih avatar dia. Contohnya yang mana satu hari ni kalau saya nak jadi polis, saya, saya klik saja. Lepas Hello? tu, dia boleh ha, check okay. sikit. Lepas tu dah puas hati, kita boleh hmm. nak tukar ini pun boleh. Lepas tu confirm, dia akan tukar on the spot. Lepas tu di sini ada satu butang kembali. Kita kembali saja. Okay. Okay, saya akan mula dengan setting dulu. Okay, bila kita masuk dia ada setting sikit. Hmm. Biasanya kita tak uh, kacau setting ini sebab kita familiar dengan dia, kecuali kita ada special requirement. Kita nak tukar mouse ke sebab mm -hmm. di Minecraft, um, left button adalah untuk rosakkan, right button untuk uh, place. Jadi mungkin ada orang biasa main dengan counter strike, dia akan kelilu sikit. Jadi kita boleh tukar di sini. Ah, okay. okay, controller. Kita boleh pakai controller. Kalau ada controller, kita boleh link. Mm. atau Yang ni ju juga dia boleh link dengan microbeet. Okay, tapi itu high-tech. Okay, sekarang kita akan masuk okay. play. Masuk bila masuk play, dia ada satu paparan lagi adalah view my worlds, atau view library, Dan di sini ada bawah-bawah. Mm -hmm. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak main single player, boleh create a new world ataupun view worlds yang sudah dibina ataupun kita ambil more daripada uh, library di cloud. Itu tadi saya tunjuk satu-satu. Okey kalau uh -huh. uh, tuan nak masuk multiplayer jadi kita klik multiplayer di sini perlu masukkan kod-kod dia. Ha, ini ini I first see. step. So kod dia, dia bukannya alphanumeric eh dia icon eh? Ya, dia icon, dia bukan numerical icon dan ini adalah I first see. step. First step verification. Ada yang lebih canggih dia guna IP address. Jadi uh -huh. bila dah masuk okay. semua Contohnya masa semua klik dia confirm dia akan loading yang whole tu. Tetapi di sini dia okay. ada satu trick untuk multiplayer, dia kena guna Gmail yang sama organisation. Contohnya kalau opsi bagi uh, UPSI bagi Gmail, mm -hmm. Gmail yang mempunyai uh, Microsoft Office 365. Jadi kita player A dengan player B kena guna organisasi yang sama iaitu Gmail daripada UPSI. Oh, okay. Kali. Dia tak boleh cross domain eh? Ha, dia tak boleh cross domain. Kalau cross domain, dia tak akan sambung. Dia kena setiap domain. Dia macam Google Classroom lah juga, right? So Google Classroom, if you open, uh, create new Google Classroom using contohnya Gmail yang daripada UPSI, So, uh, you can only uh, invite people yang dalam organization tu punya email lah right? Oh, yes. Okay, okay jadi oh. ini triknya Jadi ada orang, sebab ada cikgu pernah tanya kenapa tak boleh Memang tak boleh, dia kena same domain mm -hmm. uh, Okay, mm -hmm. yang kedua, dia kena guna same internet yang sama Internet maksudnya? Wifi Okay Maksudnya, contohnya, uh, saya dengan doktor kan kami duduk mm. jauh kan, ok domain yep. tak sama itu sa salah satu cabaran dah sekiranya mm. kita domain sama anggaplah kita domain sama tetapi mm. saya guna wifi saya saya IP mm. lain, IP okay. address lain lepas tu doktor guna wifi lain jadi sama juga kita tak akan berhubung I see, so tak ya, boleh dia. connect lah ya Oh uh, okay. Ah, yeah. ya, tetapi lah so, ni, dia, dia kira macam uh, Minecraft ni kira macam local area network punya kind of Uh, ni eh? Setup kan? Yeah, ya. Eh? Boleh kata ah, macam betul. Okay. Jadi yang yang yang pernah ada dah satu article, ada seorang jago dia memang jago IT pakar, pakar IT, dia dah hmm. boleh connect uh, guna Minecraft dengan same, tapi dia put juga same domain, untuk Gmail same domain tetapi internet itu lain-lain IP address, tetapi boleh. Oh, okey dia buat macam Tapi ini. itu lebih teknikal lah ya. Ya, dia dia, dia sangat teknikal sebab dia akan tukar IP dia hanya dia nak post dia punya macam mana? Dia punya router kepada satu tempat. Itu sangat oh, teknikal teknikal. Okay. yang itu kita tak sentuh. Yang mm -hmm. sentuh pentinglah mm -hmm. yang hari ini. Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> Lepas yang ni okey, kalau ada view my wall saya akan masuk but satu tiap butanglah. View my wall, mm -hmm. ha yang ini wall sudah bina. Jadi dia ada kalau tidak create a new line. lah, Ya. Mm -mm. Yeah. okay create a new one. Dia ada new new atau template template biasanya kita select template. Kalau tak ada, kita create the new one. Bila new one biasalah kita namakan world ah uh, my world contoh lah my mm -hmm. world. Okay kalau check sini default game mode uh, game mode dia ada survival atau creative. Okay. Biasanya kalau untuk murid, untuk bina sesuatu kan, kita guna yang kreatif. Okay. Sebab survivor ni dia ada zombie, dia boleh spawn, yang creature-creatures yang boleh hunt uh, avatar dalam tu. Dia lebih, dia ada nyawa, dia ada life. Nanti saya tunjuk satu-satu. Dia, dia lebih dynamic lah eh. Dalam yeah. ini lebih kurang macam game jugalah, right? Survivor yeah. ni. Ya, oh, survival okay. ni dia macam game. Betul-betul kita main game tu. Macam mm -hmm. yang dulu-dulu Minecraft kan. sebelum dia ada Education Edition, dia memang survival saja. Oh, okey. Lepas tu, kreatif. Kalau untuk yang budak sekolah rendah saya kan, saya bagi kreatif lah. Sebab mm -hmm. bagi dia guna kan. Lepas tu mm -hmm. difficulty, di sini ada satu trick. Difficulty okay. ni dia ada peaceful, easy, normal, hard. Untuk okay. peaceful, kita hanya boleh letak NPC saja, iaitu non-character player dan mm -hmm. lain tak boleh, um, dalam Minecraft dia ada witch, ada zombie kalau pilih difficulty, peaceful memang tak akan muncul Oh, okay. yang paling dah kalau nak paling senang, nak zombie kerja kan nak kita bagi uh, rasa game mode sikit kan mm -hmm. kita mm -hmm. boleh letak kreatif, lepas tu letak easy boleh nice. juga dia ada zombie dia zombie akan kejar juga oh, okey uh, ada spider itu boleh kalau letak pisau uh, sorry tu sebab memang say. tak ada memang tak ada hanya ada NPC saja so NPC ni konsep dia konsep dia macam kita nak tunjuk jalan nak buat cerita kan ada yang bagi tahu macam mana game ini berlaku dia ada uh, like oh, macam mana. so dia macam karakter tapi yang kita letakkan dalam uh, world kita itulah eh Ya, yeah, ya yeah, betul. Okay, alright. Alright, yang ini permission level, dia ada sikit, dia ada visitor saja. Maksudnya mm -hmm. visitor ni, kita letak, kita create kira, kira create dah. Kira-kira create satu war yang cantik dah. Kita mm -hmm. tak mau yang orang lain datang war kita, dia rosakkan kan. Jadi kita mm -hmm. boleh mm -hmm. buat yang visitor. Dia hanya boleh tengok saja. Okay. Ha, yang member, dia boleh break dan create block. Dan attack other player. Ada yang oh. jenis, dia Bila kita build sangat cantik kan dia akan, dia, Yang ini mode dia Dia boleh pecahkan semua I see, okay Kalau operator maksudnya kita dah Buat satu multiplayer Saya adalah operator Doktor uh -huh. adalah member saya uh -huh. Jadi saya operator Saya boleh teleport Doktor ke mana-mana Dan saya boleh lock doktor Oh, okay. Uh, okay Jadi yang Ini lebih kepada coding lah Ah, uh, alright. Okey. Alright. Okey. Ni lepas tu world infinite dia ada flat, infinite dan O. Kalau flat dia memang flat sajalah. Kalau see. yang gambar ni kan, gambar uh -huh. ni adalah infinite. Oh, okey. Kalau yang old tu O tu dia dulu-dulu punya. Oh, version dulu sebelum Minecraft yeah. Education punya edition lah. Ya, yeah. biasa kita bagi flat atau infinite saja. I see. Flat memang flat, eh, memang tak ada gunung-ganang semualah so ya. Tak ada tak ada bukit, tak ada apa. Tak ada. So bukit itu kalau sesuai ada. untuk kalau nak buat macam uh, latihan building ke apa, building blocks ke apa, right. Ya. Yeah. I see. Kalau yang gambar sini kan, kalau mm -hmm. kita nampak gambar sini, dia ada yeah. infinite, dia boleh ke dalam, gorek ke dalam, selalunya uh -huh. sangat dia tak akan punjuk, dia datang sampai hujung, dia akan masuk dalam lepas tu dia macam uh, bumi kita dia ada map Area, dia ada air di bawah tanah, ada di sini. Lepas tu oh, ada okay. seasoning tu yang benda. Tapi yang flat tak ada. Dia hanya flat saja. sahaja. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Okay. Lepas tu sit, sit ni setakat ni tak ada benda. Distance pun sama. Lepas tu yang penting yang di sini kita bila kita buat uh, sesuatu kita kena show koordinat. Maksudnya mm -hmm. dalam situ ada XYZ. Okay. Jadi yang XYZ ini memudahkan kita nak teleport ke satu tempat. Hmm, Okay. Lepas tu di sini ada immediate response untuk uh, melahirkan sesuatu benda. Jadi NPC mm -hmm. kita letak, dia akan muncul. Kalau kita letak zombie, dia akan muncul. On the spot, dia muncul. Kalau tidak, kita nak Macam kita buat game, main game kan? Banyak uh -huh. game lain kita nak uh, pucuk dia tunggu satu masa dia perlu besar dari kecil ke besar besar lagi kan? Adalah yang <laughs> untuk immediate oh. ni letak oh. saja dia terus ada. Alright, okay. Okay, ini change activate. Maksudnya kita boleh buat sesuatu kita nak masukkan coding masuk uh -huh. code builder adalah untuk yang coding lebih advance. Uh -huh. Okay, untuk maklumat doktor. Minecraft dia boleh sambung dengan Tink uh, a Lepas tu sambung dengan Microbit MakeCode, Microsoft MakeCode. Okey. Okay. lepas tu di sini sama ada kalau nak away day ataupun tak away day dia akan satu kitaran macam biasa kita dalam dunia kita lah. Dia ada dia ada siang dia, dia ada, ada malam. Malam, ya. Yeah. Ha ah, okey. Ok, ni resource suspect dan behavior pack biasa kita tak sen tak kacau dia sebab ini hmm. dia memang hmm. macam mana kalau creative mood dia memang semua benda ada dah. Standard. Stand standard dah. Kalau yang kita nak create hmm. yang creative hmm. mood itu perlu masuk resource pack. Tetapi yang ini dah canggih dah. Biasanya kita tak kacau. Ok, untuk bio library. Di sini adalah lesson-lesson yang disediakan oleh Global Minecraft Mentor atau Microsoft sendiri. Okay. Ini lesson dia, dia boleh download. Monthly build lesson. Uh, setiap bulan dia ada. Di sini sekarang April kepada Zune untuk 2020. Dia ada satu Minecraft World Challenge. Dia ada untuk 4. Okay. Satu yang untuk Renewable Energy satu untuk urban planning, satu untuk sustainability dan satu saya lupa lah, green tech. Jadi dia nak kita build, guna Minecraft untuk build benda yang untuk sesuaikan empat tema tu. Ini tiga bulan dia bagi buat. Oh. Lepas tu kalau menang, dia ada hadiah. Tak tahu hadiah macam mana tapi biasanya lumayan. Oh, okay. <laughs> <laughs> okay, yang ini Worlds. Biasanya dalam klik, -klik masuk world, dia ada Mayumi, self-patured world. world. world ni adalah adalah dibina oleh yang orang-orang sangat terror dengan Minecraft. Mm -hmm. Ok, lesson biasanya ada computer science, Mac, uh, science, language arts, history and culture, art and design. Jadi dia cater mm -hmm. untuk, biasanya sebab Minecraft ni dia based di UK kan. Dia cater mm -hmm. untuk curriculum depa. Oh, okay. Tapi kita boleh guna di Malaysia kita boleh guna adapt dan drop saja lah. Uh -huh, uh -huh. Contohnya kalau saya max, dia ada yang ni. Jadi grade Google Google. Grade yeah. The degree four, three IC. Yeah. Dan yang bestnya bila kita download dunia tu kita import masuk, download kepada laptop lepas tu kita buka import saja, dia akan keluar secara free. Jadi kita tak perlu apa-apa lah, kita download oh. saja. Mhm mm mhm. Mm so mm. ini kita download aja lah, This is yeah, like macam modul eh. Ya, this is the world ah dia bina punya. Oh, uh, kira kira, kira kita download tu, download world tu kosong ah uh, meaning tak ada karakter lain. So maksudnya kita download the world, lepas tu kita uh, boot the world uh, guna kita punya uh, PC, lepas tu contoh macam kita cikgu kan, kita download math contoh grade 3 tadi tu kan. And then kita dekat dalam kita punya kelas Lepas tu kita boot up the math punya world Lepas tu bagi hmm. the code tu student tu Student semua boleh masuk dalam the world tu lah eh? Boleh I see, okay, okay. Dan dia yang, apa yang Tunjuk di sini adalah dia sedia siap dah Jadi bila kita download Lepas tu kita import masuk kita make apps Aha. Dia akan keluar world yang sama macam ni juga okay. Jadi dia sudah bina siap-sedia Macam template sahaja. lah. Ya. Yeah. Okey, faham. Okey. Mm -hmm. Lepas tu lesson dan how to play, dia ada tutorial how to play step by step. Lepas tu, mm -hmm. dia ada money build challenge contohnya. Okey, dia tekankan creativity and strengthen 21st century. Ini yang dulunya. Tahun lepas-lepas. Mm -hmm. lepas. Ini yang baru. Baru-baru kami yang masuk, yang blog blog macam mana? Blog uh, Minecraft official blog kita masuk hasil murid masuk dalam ni. Okey oh. jadi ini yang challenge-challenge lama. Challenge-challenge mm -hmm. lama. Jadi uh, dalam tu dia ada. Ini boleh download. Pun boleh download juga? Ya boleh download juga. Dia free. Okey. Lepas tu kalau kita dah download kan kita cuma import sajalah. Kita tekan yang import ni. So download dia tak immediately load dekat dalam Minecraft punya ni eh. Dia meaning dia download uh, as a file. Lepas baru yeah. kita import lah eh. Oh, yeah. okay. Dan file bentuk dia adalah ikon Minecraft. Kita masuk, dia akan load, kita akan masuk world dia. Kalau tidak, mm -hmm. kita akan create. Okay, kita akan masuk macam mana kita create. Mm -hmm. Kita create a new one. Okay, for example, I, I want... Creative, Peaceful, Infinite, Infinite, lepas tu, Show Coordinate, Immediate Okay dah siap semua. Mm -hmm. Always day, mungkin nak tak mau. Kalau kita dah adjust ni, nanti kita masuk world, kita akan adjust lagi. Okay. okay, di sini ada dua butang play atau host. Mm -hmm. Bila kita nak join multiplayer, kita boleh tekan host. Kalau nak single player, kita tekan play saja. So, uh, contoh katakanlah macam kita uh, create the world lepas tu kita nak buat single player, kita host lepas tu uh, sorry, kita play uh, lepas tu kita dah build-build semua lepas tu kita nak share macam mana? Kita share the world tu. Okay, contohnya saya masuklah. Okay. Ini okay. macam dah lebih, dah lebih, <laughs> lebih advance ni. Ini, <laughs> <laughs> ini right. dunia dia yang ini untuk infinite, okay. Biasa kita main di sini kan. Contohnya, ok saya close di sini. Ok ini dia akan muncul macam uh -huh. ni. Ini untuk single player. Kalau tiba-tiba kita nak tukar jadi multiplayer boleh. Kita tekan yang butang ni. Kita tekan EXC, ACID, okay. EXC dalam keyboard kita. Tekan, dia akan keluar benda ni. Okay. Lepas tu. Di ah. sini, dia ada butang untuk start Ah, Kita tekan je start holding confirm, dia akan generate ID dan code. I see. Jadi, kita share kod ni bagi kawan-kawan ke ada murid-murid ada pelajar nak masuk, kita show this saja. I see. So, uh, contoh macam uh, kita dah bina katakanlah I buka uh, satu world baru and then dalam world tu I recreate uh, campus UPSI lamalah with all the bangunan mm. and everything semua tu kan. Uh, and hmm. then uh, The world can be saved kan Can be saved and boleh. can be shared With other people right As long as other access to that file right Betul ke, ya. ke macam mana Betul Boleh dia boleh share So kalau macam Dah siap Ah, okay, okay. Dah kan tekanlah dia dah siap ni kan, ni, kan? Mm -hmm. Okay dah siap ni Saya tekan ESC Okay Save and acid. Okay. Yang penting kena safe. Kalau kita akan hilang semua. Mm -hmm. Okay. Oh, okay, tunggu dia. Di sini kita view my world. Mm -hmm. Okay. Uh, macam mana explode lah. Sekejap. Saya pun kena fikir balik macam mana explode lah. <laughs> okay, di aku bawah ni ada. Ah, okay. Ada kopi delete. ah uh, export. export boleh delete, delete boleh copy the world boleh, Ya. Yeah. ah okay alright okay saya rasa hari ini kita sampai sini ya, <laughs> yeah yeah yeah, yeah.